Terus, terus, tolongin, terus, semua Tolongin, tolongin, musibah musibah ini musibah musibah ini musibah angkot lolos ke dalam terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Jam terus, terus, terus, terus, terus, ini keadaan, terus, Ah, terus, terus, terus, terus, saya rem cina dibolehkan kadeo lain ke belah untung terame iya Kak iya untung ya Alhamdulillah dan gua tabrak ya Pak langsung ini ini musibah mobil angkut tidak ada rem langsung ke puskesmas Cipecang ke dalam puskesmas tadi ada anak kecil di situ pernah nggak ah di Mesti balak, tadi pendidik ya, taya tutah, tadi hak kan? saya Kayak, ya, dia rem tadi itu tas tadi. saya tidinya tah Nah, belok di kiri. Ya, Allah. Ya, Allah, akbar. Mau ya, serangan. Hah? Dia pelosorangannya nanya. Untung lagi tidak ada korban di sini. Hah? Untung tidak, kurang karat, mereka luar dia ya, tadi. Untung saya juga barusan mau keluar ini, untung menghindar dari tabrak ditabrak angkot, lolos ke Puskesmas Cipecang. Ya, angkot jurusan Pandeglang Labuan Seketi. Ya, minum teh, minum. Coba itu tuh tadi tadi tadi, coba diperiksa tadi lain iya untung saya jele marame di dia oh, saya barusan rek keluar kan, iya, tadi makana nghindar lompat ka dia tadi ya. yes, iya mau orang ngge ya tukang bus iya siapa iya mak karek saya rek ngalangkah tadinya mobil ngaluncak tadi ya iya hmm. ibu si bayi ini supir angkotnya ini supir angkotnya ini supir angkot mobil tidak ada rem Polisi pak ya, polisi pak Telepon supaya diintrogasi doang Untung ini keadaan nih Coba ini awas kaki ini awas, awas Ini banyak berantakan, awas Motor saya juga tuh di pinggir tuh lah Saya reka luar barusan Atung, Saya reka luar, mobil lolos, saya juga nggak hindar Untung mobil saya, motor saya gitu-gitu kekenaku